Alhamdulillah, uh, Alhamdulillah hari ini berjalan dengan lajar Fotografer uh, Gesekan, saling jatuh, saling tegel itu biasa Itu namanya main sepak bola ya, ya. Tapi yang paling bener lagi, habis jatuhin salaman tadi pun terkata pengore ya. Bener ya? ya. Abis salaman, ya. habis duel, habis serang menyerang Langsung berpelukan kumpul, makan darah. Ya, ya. Kalau di sini lima ribu, makan makan. Enaknya, woi, Enak. ya. semuanya ya woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, makan woi, woi, woi, woi, He's gotta get it. The real list! Ajon gimana kabar nah, kemana aja nih baru kelihatan nah, kita mengamati aja mantap koreksi tapi pertandingan ini bener-bener good, good lah mantul serangan ya, nah harapan oh. aja nih untuk event ini nih hari ini ya kita harus bekerja keras dan sama dengan satu tim yang kita bisa juara maksimal, goalnya mantep. Ada lagi aja pesan-pesannya nih pertandingan hari ini. Wah ya. kayaknya ini Oke, emang ini. emang udah ketemu bang. terus kita Aung nih, iya. bang. Tunggu kita lagi nih. <laughs> Gimana bang <laughs> pertandingan hari ini nih? Waduh, ya pertandingannya perdana ini ya, iya. baru. Cewek-ceweknya tuh bang, Iya pertandingan pertama ini baru menyesuaikan lapangan ya pemainnya juga pemainnya belum terbiasa sih. Belum ya. hmm, terbiasa. Ya, Wah, sebelumnya biasanya ini... di mana bang? Ya, biasa kita main-main. di Ranjang main. bang, lapangnya <laughs> kecil. Kan, ya biasa mau main-main futsal main aja hmm, bang. Ya. Ini Jadi, baru lapang, nih, ya. ini, ini lapang lapangan ya. ini. Ya. Top. Melatih ya, pernapasan juga. Nah kesan pesannya nih bang. Ditanya nih sama kapten kita nih bang. Nah Kesanya. ini, kita, ya, kita, iya. Kesan ayo kesan -pesan bang pesannya Arwan. bang. Katanya luar biasa, nah, oke semangat. Tadi kayaknya main semangat banget dia ya, sembilan puluh menit lari ya. Iya. <laughs> Padahal main cuma dua puluh menit. Ya, dulu bang kalau waktu belum nikah sama dia bisa. 2 jam dia lari. Lari. Iya, enggak berhenti, sudah 2 Larinya di mana tuh, Bang? Biasa di ranjang. <laughs> <laughs> gitu, ya. Nah, bang, harapan Abang nih, Bang, untuk tim Abang sendiri nih. Iya, kedepannya makin solid lagi nanti kalau ada pertandingan selanjutnya pasti bakal ikut lagi. Wah, ngasah fisik iya. lagi biar ku iya, ada Lagi. Bisa kan, undang undangan. -undang. Iya. Kita kan, apa namanya? ajang uh, tali silaturahmi ya kan antar pemain sepak bola. Yang penting makannya bang ya. Iya, makannya, siap. ya. Siap. Nanti makan dapat ya bang Oke, ya. Oke. Okay. Siap siap. lanjut bang. Iya. Merah. Wah ini nih. Iya. Uh, apa channelnya channel tuh bang? Bang. Ya, ya udah bang. Lah. Nah, nah, no, no, no, no, no. Belum nanya bang? Ditanggir. Iya. Jangan, bang. bang, gimana pertandingan hari ini bang? Kayaknya tim abang hmm, tadi bang. Kurang, semangat, bang. kurang semangat ya. Kayaknya, apa apa karena istrinya yang belum dibawa nih? Gak <laughs> vitamin, vitamin, vitamin Vitamin ya Makan telur <laughs> ada di situ Mantul dah Oke okay, bang, gimana bang main di sini nih? Enak bang, enak Mantul? Mantul gak bang? Mantul nih, ya, Yang bikin abang, udah berapa lama bang? Di Belendung Putra nih? Lama udah Udah? Wah, <laughs> suka duka abang nih ber, Berada di Belendung Putra gimana bang? Bukala. sedih bang waduh merasakan malah ya. yang bikin abang nyaman nih bertahan di Bendung Putra apa sih bang enak, orangnya, enak -enak. orangnya nah yang bikin abang bertahan di tim ini yang bikin beda tim Bendung Putra dengan tim lain apa bang apa aja enak nyaman nyaman ya bang oke okay. harapan abang kedepannya untuk Bendung Putra sendiri biar abang maju Mantul, iya. Nih, ini, ini <tuk> mau nambahin. Ayo, emang mau nambahin. Ya. Harapannya, ya. <gak> Papa ada Kahabur. Ya, ini, ini, ya. ini nih. Ini ya, nih, ya. nah, keren nih. Woi. Ini, bang, gimana main di sini nih, bang? Kenapa? Enak bang, enak bang. Ini penentuan juara nih ya. Iya. Waduh, harus harus menang nih. Mantap. Aduh. Waduh, kan menakaser bang. Waduh, besok kita protes ke pipa. Yeah, yeah. <laughs> pipa ya, uh, bangunan. Yeah. Bang, gimana bang pertandingan hari ini nih? Lumayan. Musuhnya. Tadi yang tendangan jarak jauh abang ya? Wah wow, itu, nomor dua sembilan. Wah itu mantul bener. Ya. Yeah. Motivasi abang ya, nih yang bikin nyaman berada di tim ini? Ya mungkin ada regenerasi gitu, jadi masih terus semangat biar yang mudah muda ntar ganti senior. Oh gitu. Yang Abang rasain nih, ya, Bang, Ber... main di sini gitu. Iya, enggak yang Abang rasain main di Benung Putra itu beda dari tim yang lain gitu, yang bikin Abang nyaman. Ya kompak aja sih. Kompak ya. Kekeluarannya gimana tuh, Bang? Wah, lumayan. Kompak ke kompak ya. Mantul ya. Iya. Siap. Ya. Oke, Bang. Bang. Ya. Bang? Ya. <laughs> Ayo, bangun tadi kabur ya? Hey, <laughs> kenapa? Eh, <laughs> bang, gimana bang? <laughs> ini pemain kan? Nggak. Iya, tadi nih saya oh, nonton nih ya. aksinya nih. <laughs> bang, gimana bang? Pertandingan hari ini nih, kira-kira berapa persen nih menang ini? Eh, sekitar tujuh puluh persen lah, tujuh puluh lima persen lah. Iya, bang, oke, acara iya, iya, iya, muasalah iya. tim Green Putra ini terbentuknya gimana, bang? ya kita kan emang tim kampung ya ya temen, temen ya awalnya ya gitu dah main bareng kampu ya, emang satu satu kampung semua jadi ya terbentuk begitu aja nggak nggak hmm. ada nggak ada yang dituakan nggak di, ini hmm. lah, tim bareng bareng aja dah maksudnya base campnya di kampung belendung bang ya base campnya di kampung belendung murni pemain ini nggak ada, ada dari luar gitu dari luar kagak ada kita nggak pernah main dari nggak pernah ajak ajak orang dari luar karena emang Asaya. banyak pemain iya, ya banyak pemain juga jadi kita mah ya udah gunain yang ada aja. Nah motivasi abang nih, untuk membentuk tim ini apa sih awalnya bang? Ya kita mah nggak muluk-muluk ya kita mah pengen ya, biar banyak persaudaraan gitu aja ya kalau persaudaraan kalau juara atau gimana cuma nomor dua yang penting silaturahmi kita jalan mantap. Nah harapan abang untuk Belitung Putra sendiri nih ke kedepannya? Nah, kedepannya jadi tim terbaik lah. Ya. ya jadi tim terbaik aja dah. Ya kita masih gagal mulut-mulut, ya, ya. banyak nah. temen, banyak saudara gitu aja ya. pesan-pesan emang main di sini nih main pesan sini ya main di sini ya lumayan ini ya ya tuan, kayak tuan rumah juga welcome enggak ya, rusuh, gak gimana menghormati lah gitu nyaman gak bang main yo, ini? oh nyaman ya, cukup nyaman ya. nanti kita bikin nyaman momen makan bersama emang uh, ya ya oke, okay. ya. siap bang ya yo nah Mimpi yang belum tercapai nih bang di tim Belendung Putra sendiri, ada bang? Ya kita mah nggak perlu muluk ya nggak punya, ya punya apa ya, mimpinya nggak eh, perlu ya terkenal aja lah ya kita nggak kita banyak teman aja lah udah gitu nggak perlu muluk-muluk. Mantap. -muluk. Ya. Ini istrinya, oh. bang? Bukan Oh bukan Oh di rumah oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, bang oke, oke, oke, mau oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, final abang gue Mantap. Harapan abang nih untuk event ini. Sukses. Terus dia ya, semakin majulah buat buat bola Indonesia nah, ini. Nah, ini, Po. Mantap. <laughs> ya, nah, ngapa, Po? Bapak dah kabur. Ini dari mana, Po? Ayo, Bro. Udah, udah ini kamera ini. <laughs> Lah oh, udah bening banget nih. Ayo ayo ayo ayo. Kamer. Tapi kan rame empo nih. Eh ini aja dah nih, ini ini aja nih. Kayaknya lagi kalem ini. Waduh, nyari orang lagi dah, nyari orang dah. Udah, udah. udah, udah. Bang. Ya, bang. Makan, yang Ini duit mau tuh udah udah nongol lagi nih. ini doang nih yang jarang nih. Pemulihan, lagi Yang penting makan, ayo. Ayo ayo semuanya ayo. Yang penting makan, ayo. Tuh satu lagi hai, dua lagi hai, udah makan hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Mana hai, Rukun, Dua, ya, Kapten. Perwakilan Kapten. Kapten. Kapten. Oh, ketua. Nah, uh, juara tiga pada hari ini jatuh pada tim Lendong <coughs> <coughs> Ini ngapain main kogok Protes nggak bang? Iya kita tangguh juara 2 masuk. Masuk plan Bang, yang bikin semangat apa tadi bang main bang? Yang bikin semangat. <laughs> ayo, ayo pelatih, yang mau disampaikan pelatih. Wah, ini juara nih, gimana pelatih? Sampai berterima kasih tempat ini sama pendukungnya sini. Ya, mainnya sportif enak semua. Ya. Semoga nanti kalau ada lagi di sini saya mau ikut lagi. Harapan abang ke depan nih. Ya. Nah ini belum ngomong nih Halo, tadi. Abang, Ayo harapan harapan. Harapan, harapan, harapan, harapan biasa beda. beda harus ini. maju sukses buang biar ia lancar. Mantul. Eh ngamilas <laughs> ih rambutnya ini keren banget nih, berapa hari ini diwarnai nih? Rambutnya ini, ini aslinya apa pakai crayon ini? <tuk> kan nah, nih benar sih. Nah, bikin tim ini tadi bermain konsisten bagus. Apa sikapnya kunci rahasianya? Apa rahasianya? Selama dan kompak. Kayaknya itu sangat. Udah berapa lama nih membentuk tim Selebritis Celebrities Gabus ini, sudah berapa lama berada di sini? Celebrities Gabus ini sudah lama dari insyaallah kan terselenggara. 2000-an sudah